Pengantar Kitab Yosua Buku Yosua adalah buku tentang kisah bangsa Israel ketika mereka merebut negeri kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dialah yang menggantikan Musa memimpin umat Israel. Peristiwa-peristiwa penting yang dikisahkan dalam buku ini ialah antara lain. Penyeberangan Sungai Yordan, Jatuhnya Yeriko, Pertempuran di Ai, Dan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 kami akan beribadah kepada Tuhan. Gambaran isinya adalah sebagai berikut: Kanaan direbut, tanah dibagi-bagi, tanah di sebelah utara Sungai Yordan, tanah di sebelah barat Sungai Yordan, kota-kota suaka, kota-kota untuk orang-orang Lewi. Suku-suku di bagian timur kembali ke wilayah mereka. Pidato Yosua sebelum ia meninggal, yang terakhir. Perjanjian dikukuhkan kembali di Sikhem.